yo minasan, ogenki desu ka, ho Show. wa welcome back on my watch youtube channel kali ini gue akan mereview jam tangan yang sebetulnya kalau dari tanggal rilis mungkin gue udah agak telat ya tapi selama barangnya masih ada gue rasa gak akan ada kata telat ini sebetulnya udah lama gue tunggu-tunggu tapi setiap gue mau on hands or hands on udah keburu sold out Nah. Sekarang gue ada kesempatan megang barangnya, jadi buru-buru aja langsung gue review buat kalian. Oh iya, yeah, brandnya dari Jepang, so stay tune aja ya. Check it out. tada Dari bentuknya kalian udah tahu kan ini apa? Ini adalah Seiko Prospect Diver Shogun. Gen 2 atau generasi kedua. Nah ini jam tangan sebetulnya keren banget ya. Kalau gua bilang, gue nggak bilang Shogun yang pertama jelek, nggak. No. Cuman yang generasi 2 atau Gen 2 ini modelnya lebih original dia ya. Karena jarumnya dia bentuknya juga udah beda dari yang pertama. Dan kita tahu kan kalau Shogun yang Gen pertama itu jarumnya mirip siapa? Nah kalau menurut gua ini lebih original desainnya di uh, gen 2 ini ya markernya juga modelnya Feng ya Taring dan ini gue lebih suka oh ya, sebelum gue lanjut ini SKU nya SPB191J1 ya nah yang bikin gue suka Seiko itu jarang banget ngeluarin dial putih jadi seumur-umur Seiko ada jam diver itu sebenarnya dia emang paling jarang banget ngeluarin dial putih yang gue tahu itu dulu cuman Starfish Shuriken Terus ada White Knight, terus ada Stargate. Kalaupun monster ada juga dulu itu monster yang Thailand, sumo juga sumo yang Thailand. Dia jarang banget deh ngeluarin putih. Nah pada akhir-akhir ini aja dia ngeluarin Shogun sama King Samurai. Tapi yang gue on hand ini sekarang Shogun. Ini aduh keren banget on hands gue jadi nggak pengen lepas. Movementnya dia otomatis. Nah, kalau yang shogun pertama itu pakai kaliber 6R15 ya. dia ini pakai kaliber 6R35 dengan power reserve 70 jam. Nah, kalau yang 6R15 itu kurang lebih masih di kisaran 50 jam ya. Kalau fiturnya udah ada manual winding sama hack. Nah, untuk case diameternya ini ada di 43,5 mm, tapi untuk di pergelangan gua yang 14,4 mm sentimeter uh, diameternya masih oke okay banget dan untuk di locknya di sini ada lock hole Jadi kalau seandainya kalian mau ganti-ganti strap itu tinggal plug and play tinggal tusuk doang gampang ya dan untuk castriknessnya sendiri ini ada di 13,3 mm jadi masih belum terlalu tebel ya dia kacanya udah terbuat dari sapphire crystal with anti-reflective coating jadi bening banget nah untuk case nya yang namanya shogun tetep dia dari titanium case jadi ringan banget dan nyaman di pergelangan ini on hands nya kayak gini perbandingannya sama Skinetker gua segini, tapi karena dia titanium dia nyaman banget dan warna putihnya ini cocok banget buat casual. Tapi kalau seandainya kalian ganti strapnya, misalkan pakai letter pun juga kelihatan mewah. Dan di sini yang bikin gue suka, uh, Seiko udah mulai keluar dari pakemannya untuk uh, model strap ya. Strapnya ini di sini rubber, rubber silikon tapi nggak selembek yang kayak yang lain, udah agak kaku sedikit tapi nggak sekaku yang tipe lama juga nah di sini garisnya model wave-nya udah agak tajam ya segitiga biasanya kan cuman wavy wavy lekukan-lekukan nah, ini udah keluar dari pakemannya dia udah keluar dari zona nyamannya Seiko bikinnya dan ini rubbernya keren banget di sini bakalnya juga titanium dan ini coba kira-kira uh, yang kurang dari sini, apa ya? Coba deh buat tes rotating bezelnya. Hmm, rotating bezelnya suaranya agak kasar sedikit, tapi it's oke. Okay. Ini buat gua cuman minor aja, dan semuanya untuk marker, sama dot marker, chapter ring, semuanya cukup presisi ya kalian kalau udah tahu Seiko yang dari dulu pasti kalian udah tahu kan ciri khasnya Seiko di uh, soal chaptering sama marker tuh kayaknya udah jadi rahasia umum <laughs> jadi ini buat kalian yang udah nungguin SPB191 atau White Shogun ini buruan ya ini udah on hands dan tangan gua ini udah cukup gatel banget ya buat meninang dia Oh ya, harga belum gue sebut ya. Untuk harga Shogun ini ada di kisaran 15,4 atau 15,5-an ya. Kisarannya segitu. Jadi kalian bisa hunting sekarang di website kita atau di aplikasi kita. So everyone, ini adalah Shogun generasi kedua atau second gen dengan kode SKU SPB191C1 white. Ya yo, the most stunning Seiko shogun yang pernah gue lihat. Oke, okay? must have. Yo, gimana tadi yang udah gue bahas dari Seiko Prospect? Keren kan? Jadi nggak ada kata terlambat kan? Mumpung masih ada, langsung aja berburu ya di JamTangan.com melalui website kita atau aplikasi kita. Senyamannya kalian ya Jangan lupa juga dicek promo-promo yang lagi berlangsung Terus Nih Buat yang udah subscribe Di video kali ini gua mau kasih kalian Surprise-surprise Aka giveaway Dari brand Spinnaker SKU nya SP506502 Aka Rec Second generation ya mesti seneng kan ada giveaway lagi tapi untuk giveaway kali ini gua mau kasih pertanyaan buat kalian ya jadi shogun yang barusan gue bahas tadi yang gue bahas ini tadi case nya terbuat dari apa ya pertanyaan pertama case nya terbuat dari apa movement nya kaliber berapa terus jenisnya apa automatic atau quartz atau apa ya pokoknya itu sebutin movementnya apa, kalibernya berapa, terus power reserve-nya berapa jam. Ya, tiga pertanyaan. Case-nya terbuat dari apa, jenis movement sama kalibernya, sama yang terakhir power reserve-nya berapa jam. So, jawaban dari kalian gua tunggu sampai tanggal 29 Juli dan biasanya pengema Pengumuman pemenangnya akan diumumin paling cepat sehari setelah jawaban dikumpulkan. So, buat yang belum subscribe silahkan subscribe. Yang udah jadi, eh, yang udah subscribe jangan lupa ID IG-nya dicantumin juga ya. Jadi waktu kalian nulis jawaban kalian ID IG kalian juga jangan lupa dicantumin. Oke, ditunggu jawabannya ya. Good luck, semoga beruntung. Gambar teneh. Sekian dulu di video kali ini. See you in the next video. Bye.